Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bu Yudhi Bacoyo Dalam kesempatan video kali ini Saya ingin mengajak Kalian semua untuk Melihat Wisata baru di Panarogo Penasaran? Jangan kemana-mana Ikuti saya terus Saya akan tunjukkan Jangan lupa like dan subscribe Yuk kita berangkat Aneh nah, nah. nah, nah. wisatanya Spot mancing Nanti kita akan lihat Berapa banyak yang nila berapa neng berarti ya jarang neng berarti semuanya beda ya apa itu mancing ini kan mancing contoh gitu apnya yeah. d berelah Ulai vapor apa Hah? Olah hibah, Bora. olah oke ngono Mancing apa kok cekel ya? Kayak apa namu mangkat kok isih oke muni. Kene lho liwati kok aja kono diwi. Bro, jeru Mancing bloknya ini banyu banyak bahaya, mancing cepat dong. Tidak kenapa Iya, That's it.